Kue 40 sen, ya. Jadi, mungkin satu kuenya itu 40 sen saja. Ini sangat-sangat murah banget, loh, guys! 40 sen, loh, 40 sen. Oke, okay. dan ini sudah 20 tahun, terjual ribuan ketul dalam sehari, guys. Wow, keren banget! Langsung saja, saya sudah penasaran apa sih kue yang sampai istilahnya setiap hari itu diserbu oleh pelanggan. Langsung saja, saya penasaran. Kita play videonya. Let's go! Jangan lupa guys like, share, komen, dan subscribe-nya Abang Azfar Badrul ya. Support terus Karena ini sangat bermanfaat Untuk kita semua ya guys Inspirasi juga bagi kita Untuk senantiasa berbagi kepada orang lain Oh ini anunya guys ya Apa tempat jualannya 08 208. Wow. tahun? puluh tahun 16 tahun. Oke, okay, mungkin 20 tahun dengan bapaknya sekalian ya. Wow. punya tak boleh challenge tu baru set up dah order, order bang. Iyalah betul. Wow. Pendes siap lagi bang. Adeh. <laughs> ini belum belum betul siap lah. aja udah ini guys. iya masih negeri saya buat sementara ni dia tak berniaga. Oh tak berniaga. Saya cakap order saja terpahan. Untuk tempahan sajalah. Ah okey. Tunggu tahun eh? 20 tahun. Oh my god. Ada apa dia oh, ah, ni bang? Kakak tu sing 8 dia. 8 gini eh? Ah 8 gini terus depan dia gini lah. Eh ni betul-betul legend kuih ni bang. Yeah. Kalau kat Taman Paduan siapa tak kenal orang eh? Oh, <laughs> oh, <laughs> okay. dia, boleh, dia boleh belum dikira orang tambun kalau tak kenal kuih ni. Wow, macam oh, sedap oh, guys. Warna-warni. Oh, semua gini tu. Ada dua. Ada dua gini eh err masak pukul berapa bang? Saya start masak dari depan tadi pukul 6. pagi eh. Okey. Ya, orderlah. Okey. Oh, ada yang order. Oh, lembut guys. Satu bekas tu berapa ringgit man tu? RM2. rm ada berapa potong? Ada 5. 5. 5 potong. Satu empat kupanglah Oh sedap ni guys. Oh, oh my god. Ni apa dalam dia. Ini tepung dalam keladi. Bahu ni keladi. Okey. Yang oh, ni tepung dalam gula cendol, cendol. Wow, macam special. Tepung ya Allah, enak banget ini pasti Hujan ya. Oh, iya. Yeah. mantap guys, oh. Okay. oh, ini sedap nih guys, yang ini guys, sedo ya Allah, saya suka yang pandan tuh, Allah, eh guys guys, kalau kita lihat ya, kalau kita lihat itu ketika hujan aja rame guys yang beli asli ini pasti enak banget oh my god enak banget pasti ini guys presisi guys presisi ya pemotongannya rezeki orang ini rezeki hujan hujan ni rezeki buka daripada buku apa penonton nak tahu okey dia buka bermula daripada pukul 2.30 petang 2.30 petang ah sampai saya sampai habis dah bisa sampai buku apa paling lewat paling lewat pukul 6.30 titik hari apa bang ah buat kemudahan hari ni saya waktu nak ayahan maksudnya tarik Ah. Keren Keren betul-betul okay. Okey. Mantap. Oh my god. Rezeki oh, okay. hujan nih Oke, sampai hujan-hujan lorong orang untuk beli itu. Terbaik asli. Oke. Okay. Ah. Dalam sejam je. Sejam je. Selesai. yang lain ni akan masuk dalam 3 kejam. Apa 3 Oh. Lama banget Tidak guys. Ah berah boleh, 2, oh, 2, boleh ha. Sebenarnya pokok yang ubi kayu. Ubi kayu. Ha, tapi kayu sekarang ni saya dah stop pengeluaran dah. Dah oh, yeah, setahun dah. insya Ya Allah enak banget guys asli. Oh, tanpa oh, masuk ini peti es. Oh, tanpa loh. Oh di di Ada lagi orang lagi guys. Ya Allah jadi enak banget asli. Ini kayaknya di sini ada guys, tapi aku nggak tahu namanya. ngiler guys asli meskipun hujan banyak orang datang guys Tiga dalam tu. Jadi, dia saya serimuka pandan muka pandan dalam bulan merong dengan kat dalam pandan. Ah. Ini rezeki rezeki bang bang. Okey, terima kasih okay, banyak ya. Oh, terima kasih bang. Assalamualaikum. Ah. Aunty, adik ni ah. adik pun suka makan eh? Ah. Oh. Hmm, Dik simpan, simpan. Baik. Okay. Sama bulan puasa yeah. tahun lepas ke dua tahun lepas. Si beli kat depan rumah asyik nak ambil. Macam amat sajalah. Naik lori kan? Nah, ya. Yeah. Oke, okay. Waduh. Okay. <laughs> oh. Oh, oh Sekolah Rendah Agama Rakyat. Rendah. rakyat. Tama pepaduan. Tama pepaduan. al Oke. Okay. Okay. ramai asli. Baik begitu sampai <laughs> beci punya lama. Punya lamanya dia. Bang rezeki abang ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Baik sama. Naseh. Amin amin amin amin. Habis sampai habis. Baik sama. Apa rezeki akak? Di amin sama. Naseh. Durian simpan hari Ada orang melanja. Terima kasih. Seri muka pandai eh. Memang selalu. Memang sedap. Kalau lain macam ni. Apa lain tak ada sedap sini? Oh my god. Oh rezeki emang ini Bang. Assalamualaikum Bang. Baik sama-sama. Ini daerah mana ya guys ya? Sama-sama. Memang sedap. Bang. Memang sedap. Memang sedap. Cukup rasa nih hadir masakan ada. Oh. Masih ada? Masih ada. Ngam lah orang dia tuh. Ngam. Masyaallah. Alhamdulillah hidup panjang. Amin amin. Amin. Terima kasih, Pak Ji. Amin. Rezeki Kak. Masyaallah. Assalamualaikum simpan nenek nah, nah. simpan ada orang belanja sudah baik thank thank you selalu beli sini eh thank you thank you oh. macam mana rasa ada nombor telefon aduh tidak boleh lawan tidak boleh lawan Kacau <laughs> kacau ni <malam. laughs> kacau wala <Manu> rasa dia oitoh <laughs> eh, terbaik asli selalu beli sini eh selalu jugak recommended ah kalau <laughs> saya datang beli sini sangat recommend eh Gimana? banget asli. Tapi ini, ini memang rame banget guys. Asli rame banget kalau kita lihat ya. Dari tadi nggak berhenti berhenti ya orang beli. Ya Allah. Masya Allah. Bagi dia sampai habis beli itu je. Masya Allah. Banyak tak? Besok kita masuk YouTube. Assalamualaikum. Alright guys sudah selesai guys dan ngiler <laughs> Asli ngiler banget itu kue apa namanya ya Allah 40 sen aja dan legend sudah 20 tahun guys asli kacau balau ya Allahu Akbar rasanya pasti enak banget lembut ya manis sedap gurih asin asem juga ada gitu kan tapi yang pandan itu paling menggoda kalau menurut saya Karena saya suka istilahnya yang hijau-hijau seperti itu guys Ya makanan-makanan hijau lah Makanan-makanan pasar yang hijau Ya itu saya suka guys ya Masya Allah dan itu pasti enak banget guys Aduh gimana lagi ya Karena jauh banget semoga ada Kayaknya ada di Indonesia Tapi saya lupa namanya Saya nggak tahu namanya juga Tapi saya pernah lihat gitu guys ya Ha, buat teman-teman yang tahu istilahnya orang Indonesia ataupun orang Malaysia yang tahu nama kue ini, ya, yang di Indonesia ada gitu, langsung aja komen, guys. Pengen beli asli, pengen nyari di sini, di Solo pasti ada ya jajanan kayak gini. Oke, okay, terima kasih sudah tonton video ini, guys. Jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe-nya. Support terus, pace ini ya kan? Ha, buat teman-teman semua yang dekat sana ataupun jauh sikit, apa datanglah ha, rasa daripada kue ini ya kan? Sebab kalau kita membantu orang, orang bahagia, orang berniaga dan dia bahagia. Maka insya Allah kita juga akan ikut bahagia. Terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.